Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli llaahu alaihi Jumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini Al Falah Jaya teman-teman semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Oke okay. kali ini yang akan kami bahas adalah salah satu produk dari Senwa ya uh, avometer ini ya Avometer digital nanti kita buka. Uh, ini harga di online marketplace itu sekitar tiga ratusan ribu menunya apa saja cara menggunakannya bagaimana nanti kita akan kupas tuntas insya Allah. oke okay, lanjut teman teman sebelum kita lebih jauh mem, apa, membahas ini ada kalanya kita harus baca dulu ini boxnya tidak ada ya memang ya uh, sudah lama dipakai soalnya. Oke, fuse-nya itu ada yang 0,5 sampai 10 ampere, loh, salah fuse-nya. Kemudian tegangannya itu sekitar 3.000 ampere kekuatannya. Ya, kita lihat. Baterainya kita lihat dulu seperti apa. Oke, baterainya menggunakan baterai AA2 ya seperti ini tiga volt ya baterainya ya. Kemudian ada skring 0,5 A 0,5 A ya skringnya ya. 250 volt. Kita pasang kembali. Oke, ini eh, geng, apa di genggaman itu eh, bagus ya, antep istilahnya kita buka Oke. Okay. Menunya seperti di video-video sebelumnya. Masih monok monokrom ya ininya LCD-nya dan tidak ada lampu di sini. Sudah lihat auto power off. Jadi dia kalau kita setting begini dibiarkan lama nanti akan off sendiri, otomatis sendiri. Di sini ada pengukur tegangan DC dan AC. Ada untuk mengukur hambatan, dioda, e, kontinuitas atau orang bilang buzzer ya, seperti itu, dan kapak, e, kapasitor atau itu. Kemudian ada frekuensi, kemudian ada persentase atau apa duty apa, itu bahasa Inggrisnya, lupa. Kemudian ini juga ada untuk mengukur arus, maksimal 400 mA, seperti itu. Ada peringatannya sudah teman-teman. Dan di sini ada peringatan juga maksimal 600 volt ya DC maupun AC. Ya, jadi gunakan ini eh, apa untuk keperluan yang di batas kemampuannya saja teman-teman. Oh ya ini sanwa tipenya CD800A ya hampir lupa ya. Oke. Okay. 4000 kon 4000 kali penghitungan kalau nggak salah ya. Oke, okay, saya mungkin karena disini bautnya tidak ada, buku bentuknya tidak ada. Saya masih penasaran dengan ada gambar uh, segitiga. Segitiga itu, kalau di dalam uh, ilmu matematika, kan jumlah ya logo seperti ini, atau lambangnya jumlah seperti itu. Kalau hood ini untuk mengunci ring ini untuk menentukan nilai besaran uh, satuan puluhan ribuan ya atau ratusan seperti itu selektor ini digunakan untuk yang ini kan semuanya double-double kan ya nah, seperti itu kita nyalakan di sini kita buka oke okay. ya yang ini agak kurang sehat kayaknya kita cek yang satunya aja ya ini di sini teman-teman kayaknya ini lebih sehat kayaknya sih oke okay. oh ya kayaknya di dalam apa harus minta disetting bagian siunya di dalam ini oke okay, sama aja ya ini auto kita select begini ini gambar lambangnya uh, AC seperti itu kalau ini DC oke okay. ini dioda, kemudian kontinuitas, eh, apa kapasitas kapasitor, kemudian hambatan seperti itu. ini untuk apa frekuensi? wah macet ya ini. video ya. ya, videonya macet. ini untuk arus Ya, untuk arus, ya. Oke, okay, pertama akan saya coba untuk tegangan. Sebentar, teman-teman, saya harus uh, sanggah ini, ya. Sanggah dulu, taruh sini, taruh sini dulu. Oke, okay. Ya di ataskan dulu untuk tegangan AC, AC dulu ya. Oh, DC, saya akan menggunakan adaptor ini. Maksimalnya 15 volt, ya, 15 volt 3 ampere. Saya akan colokkan apa, colokannya? Tancapkan tancapkan di sini. Dan akan saya tes di sini. Kita lihat bersama-sama tegangannya berapa. Ya. Tegangannya berapa? 15,13 volt. Masih saya ini. Nah, walaupun ini ketika tidak ada apa beban yang diukur, ini mondar-mandir sendiri angkanya ada masalah. Oke. Sekarang yang AC. Ya, kita cek tancapkan hati-hati untuk yang AC. Ya, berapa itu? 219,3. Ya, normal ya. Itu caranya. Oh, ya. Ya. Oke. Kemudian saya ukur lagi untuk hambatan. Oh ini dulu, ini dulu uh, kontinuitas atau sambungan, bis, apa bunyi pandai ya uh, Bunyi ya, begini caranya okay. Ke besi-besi misalnya, ini logam-logam ini. Oh, yeah. Oke, okay. walaupun buzernya agak bunyi krek-krek begitu Kita cek dulu untuk hambatan Sred, sred, ya. Ini sebeluka, coklat hitam orange sebeluka. Kita tes teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, iya. Sembilan koma Coba ringnya saya naik turunkan ya. sembilan ringnya saya naik turunkan koma-komanya ini. 9,6, ya begini ya, lebih-lebih ini tadi puluhan, satuan puluhan ribu tadi satu nah ini, sama aja ya oke, sekarang kita ngetes untuk yang dioda dioda, tes dioda oke, yang katoda ke positif dulu coba ada reaksi enggak, enggak ada Dibalik, iya, 0,4 Oke, normal. Sekarang ke LQ, kita tes ke LQ. Iya, ini di sini, satuannya nanofarad, Di sini kapasitasnya 1000 mikrofarad. Kita tes, kita pakai yang auto ya. Oke, min. ha nah, seperti biasa. 0,5. 26 nanofarad Hah? ya seperti kemarin ya. oke untuk yang ini yang kecil 0, oh ini 1 Oh kalau ini kalau ini berfungsi teman-teman ya ya ya 4 loh tadi itu sudah berfungsi ini kapasitasnya satu mikrofarad. Nah, benar ya, satu, tiga belas mikrofarad. Berfungsi ternyata. Ini kok enggak berfungsi ya? Kenapa ya? Apa? Out of ring ya? Ini seribu ya. Malah, mana? Mana? Kalau ada, ada reaksi. Wih, ada yang jelas ini masih layak kemudian untuk frekuensi ya listrik PLN mengeluarkan frekuensi kita lihat frekuensinya ya belum saya tancapkan ya belum tantangan tancapkan ya Oke saya tancapkan coba frekuensinya 49,98 anggaplah begitu kurang lebih 50 Hertz normal ya ini persentasenya atau siklus sec, duty-nya, siklus duty apa lupa bahasa Inggrisnya? Tidak bisa ya. ya biar dapat apa d ah. Kalau arus itu bisa diukur dari tadi ya, kok arus ini yang aja. Langsung begini bisa enggak ya arusnya? Oh arus itu harus ada beban ya kayaknya. Oh ini bisa kok seperti ini satu ampere ya. satu mili ampere oh ya ada ada beban ya. Banyak cuma dirinya sendiri. Oke, okay, teman-teman, uh, ulasan alfabet C d800a ini uh, saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Oke, okay, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat barokah dunia akhirat, uh, manfaat ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.